Yo yo yo welcome back again to Fomo sloter Kali ini bersama Dana sebelum kita langsung mencoba untuk buy spin kali ini. Let's go di 80000 Buy spin 80000 ya. Kira-kira apa yang terjadi soal Saudara? Apakah akan ada hasilnya? biasa gue mainnya di malam hari jam 9 malam. Uh. Uhuh kali 2 kali ini gua mainnya di situs slot terbesar di Indonesia bagi kalau bukan danan 69 ya guys ya. 200 langsung dikali 6 langsung kali lagi ada oke okay, Rp10 2000. Saya bet 800 saja. Kita coba lagi guys, kita coba dicoba dicoba 1200, let's go. Tepat 1000. Oh, oh, oh. 400. Tiga ratus dua puluh kali petir kali delapan, nice delapan belas, berapakah dua belas ribu, nice nice pertama kita dua belas ribu let's go, dua puluh ribu ya, hmm mm. oke okay, dapet mantap delapan ribu enam ratus, dapet cincin tadi ya, dua puluh dua, oke tiga puluh sembilan ribu, super b pertama dari former slaughter let's go. Dari puluh sekarang kemenangan kita kali dua pecah, enggak pecah lagi. Oke, pecah lagi. Oke, nice pecah. Tambah lagi, tidak ditambah. Ternyata kali 24, 9600. Nice, satu lagi, enggak dapet ya. Ini cukup 69.000 sembilan oh, oh, masih nambah. Ternyata masih nambah. Dia masih nambah. Masih nambah, ya guys. Ya, 1000. Oke. Oke, okay, oke, okay. kali 8 nice. Woohoo. Nice, ini menang, ini menang, gede ini. Boceng, tambah lagi kali 4 Nice. Kedua, tiga enam, ribu sensasional kita. Oke, okay, kita sudah mencapai dua ratus lima ribu kali ini kita turunkan bet, kita panaskan kembali. Kita spin turbo kali ini 30 puluh langsung dapat skater lagi baru mulai dapat skater lagi saudara-saudara kayaknya ada apa tidak kita lihat langsung kali tiga baru spin putaran pertama ya udah perkalian 3 pecah 960 dengan kembali kepada teman-teman sahabat dana 69 untuk tetap bermain santai jangan tergesa-gesa oke okay? Tetap bermain santai, jangan kalau misalkan memang sudah down, sudah jatuh, jangan keep moving gitu, santai dulu slow. Jangan depo dulu waduh kali sepuluh nggak pecah cok, dua kali kali sepuluh yang ketiga, yang kedua pecah, tapi ini kayaknya gak ada isinya ya. Cuma tiga belas tiga ratus, cuma dua belas ribu, tapi nggak apa-apa. Awalnya yang bagus, nggak ada yang dapet ya, sisa tiga, padahal hujan petir nggak ada yang nyangkut masa ya ampun kali ini bisa gede bisa bisa bisa yuk. tidak dapat saudara-saudara 16.000 ya 28.000 udah sisa satu udah fix lah 28.000 nice 280.000 kali ini kita balik ke auto spin kita 600 eh uh, <tuh> hmm, hmm, kali 4 nice seribu dua 1.200 Oke, 600. Nah, 1.800 lagi warna kuning pecah. Disambut lagi sama warna oh, udah goceng nih petirnya boleh turun. Dikasih petir enggak ya? Enggak, di... baru dikasih petir di situ. Oke, nice kali 6 pecah. Nice, nice. Hai, delapan kah 38.000 nice pecah di luar let's go 300.000 ya guys ya sudah berapa 327.000 hai, okay, ya teman hai, hai, hai, hai, hai, hai, video-video gue, video ini juga boleh di video-video lain like, komen dan nyalakan loncengnya supaya gue bisa upload video-video terbaru. Pola-pola terbaru dari gue FOMO ya. Jangan lupa untuk bergabung di grup dan 69 karena di situ bakal share pola-pola terbaru. Jam-jam gacor juga bakal di-share di situ. Dan sekali lagi diingatkan kepada teman-teman semua, jangan terpatok kepada pola yang dikasih sama admin. Oke? Okay? Jangan terpatok sama itu. Kalian bisa menggunakan feeling sendiri, bisa mix juga dengan yang ada di grup dengan pola kalian sendiri. Pokoknya jangan terlalu mengikuti gitulah. Ada memang beberapa yang untung, ada juga yang tidak beruntung itu makanya daripada itu dihimbau untuk tidak mengikuti, oke? Okay? Kembali lagi kita ke 20 ya, 20 di bet 1.500 DC on kali ini. Kita analisa permainan kita. Oke, okay, warna hijau 10 pecah, cukup segitu ya. 480 kali ini 480 ditambah 300 ditambah lagi enggak nih? enggak ditambah lagi dong ada scatter sana jadi akan sangat susah untuk mendapatkan petir ya. bahkan bukan akan sangat susah memang tidak akan dapat ya kalau ada scatter tuh di luar enggak bakal dapat pak tidak bakal dapat oke okay? kita lanjutkan permainan kita pada sore eh sore lagi pada malam hari ini bu dua apa yang terjadi oke okay. waduh kurang ya guys ya oke okay, nice dilimaempat aduh udah skater di sana oke okay, habis kita coba untuk spin turbo kali 20 ya guys ya kali aja ini pecah kita langsung lihat lihat saja warna biru tadi pecah pertama ini warna biru lagi diamond tidak ada yang pecah warna hijau akan disambut warna kun, oke okay, ungu ada lagi warna biru lagi warna kuning bisa tidak bisa warna kuning oh aduh apa nih warna biru lagi Nggak ada Keep. Baik kita sih masih 283 ya guys ya Sebenernya sudah untung sih modal kecil aja 80 ribuan udah menang 200 ribu gitu It's easy man Asalkan kalian bermain santai bermain sabar It's okay Just do it Okay Asik, -asik banget dong Let's go Kita warna biru kali ini Oke, okay, habis, gua akan mencoba untuk pin cepat sepuluh kali ya. aja ada keberuntungan di kecil-kecil ya. Wah, oke, okay, let's go di sembilan ratus warna biru. Oke, dua ribu ratus ada skater dua di sana, skater tiga, aduh sayang sekali skater tiga nya nggak turunnya. Ada satu lagi tuh turun tuh, sayang banget ya. Oh, disono dia. Kita coba lagi, kita coba lagi, masih dicoba, dicoba, dicoba. Let's go! Wah, eh, nggak percaya gitu ya? Kita naikkan bit ke-3000, kita panaskan kembali DC on, DC on, on. Let's go ke-30! Kita berharap kepada yang semesta, asik yang semesta nggak tuh. Warna biru pecah ditambah lagi warna ungu bisa tidak bisa ada skater, aduh skater tiga sayang. oke, seribu dua ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh ada lagi pecah nice warna ungu ditambut lagi, oke okay. piring, dah kopi piring sih, apa gelas ya? Enam ribu ada skater, skaternya bisa turun dulu, ah nggak sempat ya kita buy spin dulu 40 ribu, apa yang terjadi kita coba guys ya keberuntungan kita pada hari ini kali aja kita beruntung oke okay? oke okay, diingat sekali lagi untuk tidak menggunakan uh, uang keperluan keperluan tuh jangan kalau bisa tuh uang-uang heavy fun nah dipakai buat ini gitu oke okay? wow wow Luar biasa, langsung 28.000 baru spin sisa 10 ya. Apakah kita akan dapat? Oke, kita dapat 60.000. Nice. Balik modal, balik modal 200.000 yo, balik modal 200.000 yo. Oke. Okay. Oke, kita lagi kita lihat 1.800. Oke, okay. kali 2 disana 1.200 dan 16 ya. Nice, empat puluh delapan ribu puluh enam. Balik lagi, balik, balik, balik. Oke, okay, warna hijau pecah. Ditambah lagi kali petir di sana. Dapat scatter tiga. Nice, nice, empat puluh tujuh ribu. Dan kita dapat scatter tiga. Sudah dua ratus tiga ya guys ya. Dapat tambahan spin gratis lima. Kita coba lagi langsung kali empat di sana. Enam ratus apa yang terjadi kali delapan oke okay. kecil ya tiga puluh oke udah udah terbakar nih semangatnya udah menjiwa jiwa kali dua mati tinggal lu kali tiga puluh dua nice empat puluh sembilan empat bisa yuk tambah lagi yuk tambah lagi yuk terus empat puluh waduh lima belas ribu ke petir mm, mati tinggal lu ini tiga puluh empat wow sensasional lo keren Lokotre, Lokotre, Lujuh Lokotre. Lagi tambah petir petir, petir, petir, petir, Kali ini sampai sini aja video gua. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and share ke semua teman-teman kalian untuk mendapatkan pola-pola dari The Gate of Olympus. Khususnya 99, oke? Okay? soon di video-video berikutnya, oke? Okay? Dan 99, gacor banget.